Hai hai hai Apakah kalian suka dengan kisah-kisah horor yang mengerikan? Jika iya, maka kalian wajib tahu ya tentang beberapa tempat terangker di dunia berikut ini. Berdasarkan cerita yang beredar, ada sejumlah orang pernah melihat penampakan atau mendengar suara-suara aneh di tempat tersebut. Hal ini tentu tidak terlepas dari sejarah yang menyertainya dan juga Berbagai kisahnya yang cukup seram dan tragis untuk diikuti. Jadi, pastikan kalian sudah menyiapkan nyali ya. Sebelum bergidik, melihat beberapa tempat paling angker di dunia berikut ini. Yang pertama, Rainham Hall. Ya, sebagai salah satu rumah berdesain klasik terbesar di daerah pedesaan Norfolk, Inggris, Main Hall telah ditempati secara turun-temurun oleh keluarga Townsend atau politikus Inggris, yaitu selama kurang lebih 400 tahun. Kisah mistis di balik bangunan megah ini muncul ketika Charles Townsend mendengar rumor perselingkuhan istrinya, yaitu Dorothy Walpole, dengan pria lain. Akibatnya, Dorothy dikurung di penjara bawah tanah hingga meninggal. Satu abad kemudian, mulai banyak terdengar cerita bahwa rumah tua ini berhantu. Bahkan, ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan wanita bergaun coklat yang berkeliling di dalam bangunan tersebut. Ya, sosok itu diculuki The Brown Lady oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Apakah mungkin itu arwah Dorothy Walpole yang masih kentayangan? Yang kedua, Tak Tak School Bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak 1931 ini merupakan tempat angker paling populer di Hong Kong Cerita mistis berasal dari seorang wanita yang bunuh diri di toilet sekolah usai diperkosa oleh sejumlah orang yang tak dikenal Masyarakat meyakini arwah wanita tersebut sering menampakkan diri dengan wujud hantu berbaju merah bahkan sosok hantu ini juga sering merasuki dan melukai orang-orang yang hendak masuk ke gedung. Mitos hantu wanita berbaju merah itu pun telah dibuktikan oleh sejumlah siswa yang melakukan eksplorasi bangunan Takatsuko. -tak Beberapa orang juga mengatakan jika mereka melihat sosok hantu tersebut, ada pula yang sampai keserupan dan berusaha mencekik lehernya sendiri. Ya, untuk menghindari jatuhnya korban pemerintah membuat larangan kunjungan ke bangunan sekolah tersebut. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. LaLaurie Manson Pada tahun 1832, LaLaurie Manson dikenal sebagai tempat tinggal bagi sosok terpandang di kawasan New Orleans, yaitu keluarga Joel LaLaurie. Tak ada yang aneh dengan rumah tersebut, sampai suatu hari terjadi kebakaran. Warga yang hendak menolong, seketika terkejut melihat ada budak yang dirantai di loteng. Ya, tujuh mayat korban mutilasi secara mengerikan. Setelah kejadian itu, Talalum Mansion dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Bangunan ini kemudian menimbulkan kisah horor dengan suara cerita dan keributan yang sering terdengar oleh warga. Ketenaran cerita mistis salah satu tempat terangker di dunia ini membuat aktor Nicholas Cage nekat membeli Talalum Mansion di tahun 2007. Sayangnya, suasana mencekam bangunan ini membuat sang aktor tidak berani tidur hingga memutuskan menjualnya kembali dua tahun kemudian. Bangerford, Bangerford berada di negara bagian Rajasthan, India, tempatnya di antara kota Jaipur dan Alwar. Benteng peninggalan abad ke-17 ini kerap menarik perhatian para wisatawan. Konon benteng ini pernah ditempati bangsa Mughal yang dibunuh secara misterius. Gerbang utama benteng ini bernama Budbanglah, yang artinya rumah para hantu. Dinamakan demikian karena siapapun yang masuk ke benteng setelah matahari terbenam, kabarnya tak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu, pengunjung Bungalford hanya bisa datang di siang hari. Ada yang penasaran untuk membuktikan kejanggalan ini? The Princess Theater Konon katanya, ada seorang penyanyi bariton Italia yang bernama Frederick Baker meninggal di atas panggung The Princess Theater, yaitu pada tahun 1888 usai menyelesaikan perannya sebagai Mephistopheles dalam pertunjukan Opera Gone. Setelah kejadian mengerikan itu berlalu, banyak pengunjung mengaku melihat sosok hantu Frederick Memakai baju opera sambil berkeliling di dalam teater selama beberapa tahun, pihak pengelola gedung sengaja mengosongkan bangku baris ketiga di ruang ganti sebagai bentuk penghormatan terhadap Frederick. Alki Gahara, siapa sangka bahwa di balik keindahannya, Alki Gahara menjadi tempat populer untuk bunuh diri. Ya, terdapat kurang lebih 100 orang per tahun yang bunuh diri Dengan menggantung badan di pohon, masyarakat Jepang mempercayai bahwa arwah orang-orang yang bunuh diri masih terikat di dalam hutan angker ini Dan lebih mengerikannya lagi, saat hendak meminta bantuan ponsel, para pengunjung hilang sinyal dan kompas yang digunakan menjadi tidak berfungsi Hal inilah yang membuat pengunjung tersesat di dalam hutan selama beberapa hari Bahkan ada yang meninggal dunia karena kelelahan. Lawang Sewu Gedung yang dibangun pada tahun 1904 ini terkenal karena memiliki banyak pintu-pintu di setiap ruangan. Tak heran jika kemudian orang-orang menyebutnya Lawang Sewu atau dalam bahasa Indonesia berarti seribu pintu. Konon katanya... Pada masa penjajahan Belanda hingga Jepang, bangunan ini menjadi penjara yang sangat menyeramkan. Di bagian bawah tanah, terdapat penjara jongkok dengan ukuran 1,5 meter persegi dengan tinggi 60 cm, yang dipakai untuk 5-9 orang tahanan. Suasana penjara jongkok sangat pengap, hanya ada sedikit penjayaan dari lampu temaram, dari dalam masih sering terdengar ceritan-ceritan perempuan,